Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik, pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Kunci jawaban Di halaman 118, 119, dan 120 Pada materi pelajaran Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti Baik, kita akan jawab dari 118 dulu Nah, di halaman 118, di sini kita akan menanggapi sebuah kalimat, ya. Menanggapi sebuah kalimat yang diberikan. Nah, kalimat yang diberikan itu adalah masalah. Nah, dari masalah tersebut kita akan memberi tanggapan. Baik, dari masalah yang pertama adalah Komang dan Ampong pulang bersama-sama. Dalam perjalanan pulang, mereka melihat ada penjual makanan keliling. Mereka berhenti untuk membeli jajan. Jajanan tersebut mereka makan sembari berjalan pulang. Setelah selesai makan, mereka membuang sampah bungkus jajanan tersebut ke sungai yang mereka lintasi. Mereka tertawa girang melempar sampah tersebut ke sungai. Baik berarti di sini kita sudah dapatkan masalahnya. Masalahnya adalah mereka membuang sampah bungkus jajanan tersebut ke sungai. Nah, dari masalah ini kita akan beri tanggapan apa yang harus dilakukan oleh Komang dan Ampong. Baik, kita tanggapi saja. Seharusnya Komang dan Ampong tidak membuang sampah di sungai, mereka harus membuang sampah di tempat sampah Agar alam yang indah dapat lestari dan menghindari pencemaran air di sungai Nah, ketika kita membuang sampah pada tempatnya, maka air sungai tidak akan tercemar Kalau kita membuang sampah pada sungai, itu akan membuat sungai akan menjadi tercemar dan tidak indah lagi. Soal yang kedua, Paman Detu dan Paman Batuah menebangi pohon-pohon di hutan. Hasil kayunya ia jual ke kota. Hampir seluruh hutan mereka tebangi tanpa mereka mau menanaminya kembali hutan menjadi gundul sehingga tidak lagi dapat menyerap air dalam tanah ketika musim hujan kampung kami mengalami kebanjiran nah di sini masalahnya adalah paman Detu dan paman Betuah itu menebangi pohon-pohon di hutan nah mereka menebangi pohon-pohon di hutan itu ya tanpa mereka memilihnya tetapi langsung saja menebangnya dan tidak menanami penggantinya yang menanami kembali pohon baru atau tidak memberikan pengganti terhadap pohon yang telah ditebang. Nah sehingga penebangan hutan yang berlebihan tersebut menyebabkan hutan tersebut menjadi gundul akibat dari gundulnya hutan itu adalah Penyerapan air dalam tanah itu kurang Jadi tidak ada lagi air yang dapat terserap oleh tanah Nah, ketika musim hujan datang Maka akan menyebabkan banjir Nah, tanggapan kita terhadap masalah ini apa? Baik, kita akan berikan tanggapan Seharusnya paman datu dan paman batuah Menebang pohon dengan sistem tebang pilih dan menanam kembali pohon yang baru sebagai pengganti pohon yang ditebang agar hutan tetap terjaga dan tetap bisa menyerap air sehingga tidak terjadi banjir. Ini bukan hujan ya tetapi banjir mana kita coret ini ya? Bukan hujan tapi banjir. Baik, sekarang kita akan lanjut di halaman 119 soal yang ketiga dikadik. Baik, di sini kita baca dulu masalahnya. Agni dan keluarganya suka membantik. Orang tua Agni dan warga di kampungnya banyak yang berprofesi sebagai pembatik. Setiap hari mereka membatik dan memberikan pewarna sintetis pada kain. Batik hasil karya mereka setelah mewarnai limbah batik dibuang ke sungai. Sungai di Kampung Agni menjadi hitam dan berbau. Nah, di sini dapat kita lihat masalahnya adalah tentang limbah pewarna sintetis yang digunakan pada batik. Nah, limbah pewarna sintetis itu dibuang di sungai. Nah, ketika kita membuang limbah pada sungai itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran air. Baik di air yang ada di sungai, kemudian dapat mengganggu sistem yang ada, ekosistem yang ada di sungai. Selain itu juga dapat menyebabkan air di dalam tanah itu menjadi tercemar. Sehingga di kota-kota besar kan banyak sekali limbah. Nah, oleh sebab itu di kota-kota besar itu tidak bisa Air tanahnya itu diminum. Nah, kalau di kampung-kampung kan tidak tercemar tuh airnya, jadi bisa diminum. Nah, jadi dari masalah di atas, maka kita dapat memberikan tanggapan sebagai berikut: seharusnya warga di kampung tersebut tidak membuang limbah pewarna di sungai. Ya, di sini kurang kata dia, jadi. Ya. Sungai agar, sama ya, agar sungai tidak tercemar airnya, karena tercemarnya air dapat menyebabkan ekosistem di air sungai tidak seimbang dan dapat menyebabkan air dalam tanah tercemar juga. Oke, itu tanggapan kita untuk yang ketiga ini. Baik, sekarang kita akan jawab di halaman 119 ya, tentang kita akan memberi tanggapan terhadap gambar-gambar yang ada di sampingnya. Nah, di, so, di gambar ke-1, di sini ada gambar yang memperlihatkan sebuah perkampungan atau kota itu banjir ya. Terlihat banyak sekali sampah yang mengalir di banjir tersebut. Nah, berarti kita akan memberikan tanggapan terhadap hal tersebut. Baik, tanggapan. Banjir terjadi akibat dari sikap manusia yang membuang sampah sembarangan dan membuang sampah di sungai sehingga aliran air di sungai menjadi terhambat. Oke, itu tanggapannya. Kemudian untuk yang kedua adalah di sini terlihat seorang ya, seorang dewasa yang membuang sampah pada tempatnya. Kemudian di sini aliran sungai itu lancar dan bersih. Dan tidak terjadi banjir Maka tanggapan kita adalah Sikap manusia yang membuang sampah pada tempatnya Berdampak pada kebersihan air sungai Dan air sungai mengalir dengan baik Sehingga terhindar dari banjir Baik berikutnya kita akan jawab di halaman 128 di sini di gambar ketiga ini ada banyak sekali kendaraan Sehingga menyebabkan di sini ada polusi udara ya Sehingga tanggapan kita adalah Kendaraan di jalan dapat menyebabkan polusi udara Yang menyebabkan udara di kota tidak sehat untuk dihirup Kemudian gambar yang keempat terlihat banyak orang berolahraga Kemudian menggunakan sepeda tidak ada kendaraan Nah, di sini terlihat kota sangat bersih dari polusi udara. Berarti tanggapan kita adalah udara tampak lebih bersih dan kota terlihat bersih dari populasi atau polusi udara karena tidak adanya polusi dari kendaraan. Baik, sekarang kita akan memberi tanggapan pada nomor 5 dan nomor 6. Baik, di nomor lima, langsung saja kita akan berikan tanggapan ya. Membakar hutan tidak boleh dilakukan karena dapat menyebabkan polusi udara dan tanah akan menjadi gundul. Serta menyebabkan daerah resapan air berkurang. Yang keenam, di sini ada orang yang menanam di hutan yang gundul. Berarti kita berikan tanggapan. Oke, di sini ya. Kita harus berikan tanggapan untuk yang 6 ini, tadi yang salah ya. Tanggapan kita adalah menanami hutan gundul adalah hal yang baik. Dan, cara itu merupakan bagian dari pelestarian lingkungan. Oke. Itu tanggapan kita terhadap nomor 6. Baik, itu saja kita bahas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.